Baiklah persahabat, seluruh harimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya pengguna akan memberikan kabar terbaru Keunggahan pertama persahabat ya, ada momen spesial dari Bang Dery Ketika di vlognya Adi Sky persahabat ya menyampaikan Yang mana tentunya Bang Dery mengatakan rintangan dan cobaan orang mau menikah itu banyak Tergantung ke orang yang masing-masing bisa melewatinya atau enggak dan Alhamdulillah Leslar tentunya bisa melewati rintangan itu, para ya. Dan kita semakin bangga juga, Bang Diri menyampaikan juga, para ya, bahwa cinta Leslar itu lebih kuat daripada PPKM sekarang. Yang luar biasa, kita bangga, kita bahagia. Tentunya banyak sekali dukungan dari orang-orang baik, dari orang-orang hebat, salah satunya seperti Bang Diri, para ya. Doakan yang terbaik juga. Mudah-mudahan, Tentunya Bang Diri juga selalu diberikan kesehatan Amin Ya Robbal Alamin Kegabar berikutnya kita lihat ada unggahan terbaru Yang mana tentunya ini vitamin banget buat kita dari akun Leslie Kejora baru saja mengunggah sebuah postingan foto cantiknya, persahabat ya, wow, tentunya luar biasa, masya Allah, kita mendapatkan vitamin bahagia siang hari ini langsung dari Dede Lesti kejar persahabat ya terlihat senyumnya membuat kita semakin bahagia, persahabat ya. Dalam postingan tersebut juga Dede Lesti menurutkan sebuah kalimat, lewat caption persahabat ya memandangmu, wow, luar biasa. Akhirnya, siang ini kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia. Ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari dedek Les di Kejuran. Dalam musim tersebut juga banyak sekali pujian dari para fans, yakni dari akun Lesla Lovers Padang mengatakan, Masya Allah, bida dari Rizky Bilar Gilles. Selanjutnya komentar lain dari akun Instagram, Les Lover juga persahabat ya Bunda deda itu kayak gula juga kayak bunga tulip Ciusan mincew gak peres Luar biasa persahabat ya Tentunya pujian selalu diberikan oleh fans untuk kecantikan Leslie Kejora Yang selama ini terpancar Pak Sahabat, ya Setiap harinya tentunya apalagi aura calon manten Sudah terlihat dari raut wajahnya dari Leslie Kejora Doakan yang terbaik untuk idola kita Mudah-mudahan selalu diberikan Kelancaran, kebahagiaan, dan kesehatan tentunya Mudah-mudahan kita mendapatkan hidupan vitamin selanjutnya. Tetap bantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Dilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.